Uh, penyakit daripada laptop ini adalah no boot berdepis ya. Untuk memastikan bahwa laptop ini no no boot berdepis, langsung saja kita hidupkan ya. Kita tekan tombol power. Perhatikan itu sudah hidup. Nah, seperti ini kasusnya seperti ini no bootable the piece, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah laptop Asher, ya. tipenya adalah Acer E14 E14 tipe lengkapnya adalah di sini.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 Perhatikan, itu sudah hidup. Nah, seperti ini kasusnya. Seperti ini, no bootable device ya? Ya, no bootable device. Nah. Kasus yang seperti ini yang sering saya jumpai, ya. Kasus yang seperti ini yang sering, sering saya jumpai adalah ini terjadi biasanya, ya ini terjadi biasanya karena baterai daripada laptop ini sudah soak ya atau rusak sudah tidak menyimpan lagi nah jadi sebabnya itu sudah tidak menyimpan lagi jadi settingan yang ada di bios <tuh> itu berubah ya berubah ke settingan dari asal pabrik ya bisa juga karena dirubah sama usernya ya jadi seperti ini oke, cara menangani laptop yang seperti ini adalah sangat mudah ya sebenarnya sangat mudah namun, namun kalau kita tidak tahu menjadi sulit ya oke, langsung saja ya caranya adalah eh, perhatikan di keyboard sini ini ada tulisannya kontrol ya kontrol Ctrl ini kontrol ya kemudian Alt itu alternatif jadi kontrol alternatif sama del ya Nah ini ada tulisnya del Ini kita tekan Semuanya ya Kita tekan semuanya Seperti ini Ya Kontrol alternatif Tekan del Nah langsung kita tekan F2 Nah maka dia akan masuk ke menu BIOS ya Nah seperti ini sudah masuk di menu BIOS seperti ini. Yang terblok adalah informasi, ya. Informasi kemudian yang perlu kita rubah adalah bagian bootnya sini, ya. Bagian boot, caranya adalah untuk menggeser dari informasi ke boot ini. Kita gunakan panah ya, panah yang ada di sini. Kalau geser ke kanan, gunakan panah kanan, geser ke kiri. Gunakan panah kiri, kemudian untuk turun naik, gunakan panah atas bawah. Eh, langsung saja kita geser ke menu boot ya. Menu boot itu dengan menggeser panah arah kanan ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian perhatikan ya ada tulisannya boot mode ya boot mode di sini ada tulisannya UFI ya ya boot mode sebelah sini ada tulisannya UFI nah di sini menu ad, yang menu yang ada di UFI ini ada dua ya ada yang legacy dan UFI ya. nah kita rubah di sini ya dengan cara enter ya di keyboard enter saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah inilah menunya ya UEFI dan Legacy. Nah berhubung yang terblok adalah UEFI, kita turunkan menggunakan pan arah bawah ya. panah arah bawah di keyboard. Nah seperti ini. Kemudian setelah terblok ya. Legasinya terblok, kemudian kita enter ya Enter lagi, enter lagi Nah, so, sekarang perhatikan hasilnya Boot mode Tulisannya legasi ya Ya, paham ya? Kalau oh, sudah seperti ini Kita simpan gunakan tombol F10 di keyboard ya Akan muncul seperti ini Nah yang terblok ada yes langsung saja kita enter ya Perhatikan langsung Nah dia langsung ke menu apa namanya Menu Windows ya Menu Windows Apakah berhasil ya Apakah berhasil atau tidak Hasil settingan kita tanpa menginstal ulang, ya. Kasusnya seperti ini: kita tidak perlu menginstal ulang, cukup dengan me merubah settingan yang ada di BIOS tadi, ya. Nah, ini dia sudah mulai masuk Windows. Nah, Oke. Okay. Sudah muncul semuanya ya Sudah muncul Maka kasus yang Yang tadi sudah terselesaikan ya Demikian ya Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh